Dari sumber-sumbernya nih bro, sumber-sumber KPR-nya sebenarnya dari mana sih? Mayoritas orang-orang beli properti ini kan pakai KPR. Pakai KPR. Dia di -refer ke bank. Terjadi persaingan nah. perebutan aplikasi KPR nih. Beberapa pemain properti ada satu hmm. bank yang memang dia paham ini dan dia sekarang ini uh, number one lah. Rumah 21. Welcome back to YouTube channel Rumah 21. With me again Nara dan tentunya selalu dengan narasumber kita yang paling nyamit dengan brode Broday apa kabar? Sehat, sehat Sehat. Salam Salam properti. Property. Nah, okay. apa topiknya kita? Topiknya yang selalu ada dan tidak pernah habis, Bro. Tenang, tenang. Iya, iya, iya. Tadi kemarin-kemarin uh, dan beberapa sesi yang lalu kan kita sempat bahas ya bahwa saat ini tuh KPR sebenarnya tetap masih tumbuh. Kan nah, jadi sekarang yeah, yeah. KPR udah tumbuh okay. ya, udah bagus lagi. Nah, kalau misalkan KPR yang tumbuh ini sebenarnya dari sumber-sumbernya nih, Bro. Sumber-sumber kpr ini sebenarnya dari mana sih gitu? Misalkan kayak sekarang uh, apakah masih primary market beli dari developer, yeah. secondary market atau apalah gitu mungkin bro yeah, Ya masih dominannya sebenarnya primary market oh, okay. uh, Karena sekarang populasi penduduk kita ya Sensus mm -hmm. 2020 itu uh, kelompok mudanya itu mm -hmm. sangat tinggi banget Kelompok gitu muda, milenial ya yeah. yeah. Bahkan yeah. yang paling dominan itu justru kelompok umur 25 tahun ke bawah sudah melek dengan properti dan property, di KPR iya. ya di bawah Jadi ini segmen first buyer, second first buyer. First buyer. Okay. Ya, dan pembelian properti mayoritas masih menggunakan KPR. Oh, masih dengan kpr nah. ya Berarti seneng dong bank-bank sekarang ya karena KPR-nya banyak. Berarti kalau misalkan kita nih kayak aku deh, Bro gitu. Kalau uh -huh. apply ya, apply atau udah Uh, harus mikirnya beli properti Tapi ngurus KPR juga dong berarti yeah. dua, beban pikirannya dua Wah, gue mau KPR Mau beli properti Jadi sebaiknya apa dulu yang dilakukan? Apply KPRnya dulu atau cari propertinya dulu Atau gimana, Bro, sebenarnya? Ya, yeah, dulu dulu 2012 ke belakang itu KPR booming, booming. Orang berbondong-bondong ke uh, Developer beli rumah ke developer rumah. Yeah, ya Tidak hanya First buyer, tapi juga Orang-orang yang mau investasi properti, oh, okay. ya, sources daripada perbankan untuk proses KPR. Sementara kan, masyarakat ini kan kalau berhubungan dengan bank, ya, kita beberapa kali bahas, kan bank itu kan angker hmm. susah, susah gitu kan nah itu uh, selama ini memang bank itu mendapatkan aplikasi KPR itu disuplai oleh marketing developer okay. uh, jadi orang akan beli rumah ke developer uh, kemudian kalau dia pembeliannya dengan si KPR, KPR. Marketing developer yang akan, akan membantu meneruskan ke ke, ke perbankan. Oh, jadi gitu si customer loh. juga sebenarnya enggak terlalu sibuk-sibuk lah yeah, lagi yeah. cari bank mana gitu. Yeah. Ya, nah dalam perkembangan ya karena orang itu beli properti lewat developer, oleh marketing developer, kemudian marketing developer nih. Mayoritas orang-orang beli properti ini kan pakai KPR Pakai KPR Dia di refer ke bank Terjadi persaingan nah, perebutan aplikasi KPR nih Pasti pertanyaannya <laughs> si developer uh, Si agent atau uh, marketing developernya ini yeah. Mau ngasih ke bank yang mana Karena yeah. salah pasti nggak cuma satu bank dong Yang yeah. sama di developer itu yeah, ya bro yeah, yeah. Bagaimana marketing developer bisa memilih Ya, atau dia akan menyibar. Memberikan bank kemana, memberikan yes. ke bank siapa Benar, benar itu, ya. persaingan mungkin di situ ya Untuk bank, ya. bank saat ini ya Jadi secara normal harusnya Developer ini uh, Bisa oh. meng, namanya Mempengaruhi bank Supaya memberikan service dan pricing Yang sama Mempengaruhi bank untuk memberikan Pricing, pricing dan, dan service dan yang sama Tapi kan faktanya kan Uh, pricing dan servis itu kan bisa berbeda-beda kan Benar, nah itulah kan. yang mendorong kadang-kadang bank bisa juga memberikan insentif kepada nah, uh, marketing developer apabila hmm. aplikasinya diserahkan uh, di, di satu bank Ke tapi aku melihat itu sebenarnya nggak sehat dan gak ada underlying ya karena gak toh juga sehat. juga apa si, si marketing ini kan sebenarnya sudah sudah mendapatkan, uh, mendapatkan insentif dan fee dari dari developer kan Yang enggak sehat itu terkait insentifnya ya Insentifnya dari... itu kan akan menjadi beban beban konsumen juga Dari sisi banknya kan menambah hmm. bisa suku bunganya lebih tinggi yeah. Pihanya yeah. lebih tinggi gitu loh okay. Ya padahal ini sebenarnya lebih ke arah persaingan hmm. Nah yang menarik ada, ada hmm. satu bank yang dia uh, fanatik gitu Dia uh, fokus ke customer base-nya kalau, ya kan kalau customer base-nya dia dia tidak mau perlu ti, tidak perlu memberikan menawarin insentif kepada marketing iya, developernya iya, iya, karena iya, iya, dia iya, sudah iya. mereferalkan customernya nya Jadi dia bisa fokus perang perang lah ya perang pricing dan service aja. Harusnya Satu perang pang, pricing sama service saja. Pak, yang tidak diperlukan gitu ya, Iya, punya? iya. Atau juga kalau kita melihat customer view gitu ya, customer kan pasti pengennya ya maunya yang ratenya paling murah ya, yang maunya prosesnya, prosesnya cepat, paling cepat dan asing approve gitu ya. ya jadi balik lagi ke marketing developer ini sebenarnya ah. yang bisa di maintain oleh bank-bank ini berarti back lagi tetap pricing dan services service ya, services. incentive itu kayaknya ya, ya. itu pada saat properti booming jadi kalau saya dulu Uh, waktu jadi banker saya nggak memberikan insentif uh. kalau kita nggak punya kalau kita udah beli apa service lebih baik hmm. pricing lebih baik ya ngapain Itu gitu dulu bro jadi banker emang kalau sekarang gimana Bro banker, -banker sekarang ini pengen tahu ya yeah. 2, Nah sebenarnya kalau saya ngelihatnya hmm. uh, sekarang properti kan sempat Uh, susah ya dari yeah. 2013 uh, 18 hari sudah naik juga agak ini yeah. jadi uh, jualan properti itu nggak gampang ya kan jadi kalau dulu developer itu hanya milih-milih bank tertentu yeah. sekarang tuh semua bank diajak kerjasama oh, uh, dia nggak milih-milih bank ya kan karena masing-masing bank kan punya risk appetite yang berbeda-beda. Ada yeah. satu customer yang bank ini nggak mau, mungkin di bank nah, lain I ada yang mean, mau. Yeah. Tentu pricingnya akan berbeda. Mm -hmm. ya kan, yang yang kedua adalah bahwa developer juga sudah mulai menggandeng broker, okay. uh, properti agent, ya kan, untuk juga Channel. mendongkrak Pen uh, penjualannya. Penjualan, ya. uh, kenapa? Karena uh, properti ini makin susah di uh, marketnya itu makin memperkati. susah dia menambah channel hmm. tapi saya selalu bicara di mana mana sebenarnya membeli properti itu siapa sih yang pertanyaannya hmm. kan gitu hmm. ya kan yang membeli properti itu pasti nasabah bank kan pasti nasabah bank bener enggak? bener sih <laughs> ya. yang lucu masih... ini adalah customer nasabah bank datang ke developer Kemudian baru developer memberikan River, ke ta. Padahal harusnya ya, kan? bisa, ya Ya kan, nah itu harusnya kan nggak seperti itu Kenapa bank nggak menjual langsung ke, ke customer base-nya Nah kalau saya lihat dari beberapa pemain properti hmm. Ada satu bank yang memang dia paham ini Dan dia sekarang ini uh, number one lah Di luar kredit program ya Dia... Hmm penjualannya, pertumbuhan, pertumbuhan KPR KPRnya. maupun booking kpr nomor Tetap. satu di Indonesia. Nomor satu. Karena itu dia karena dia tahu bahwa yang harusnya uh, digarap itu database-nya. Database Jadi kalau dia bikin... Bukan minta ya. Bukan divoper. ke, kan ke <laughs> <laughs> balik ya <laughs> nah, ujung, Kenapa dia bunganya lebih murah Karena dia juga nggak perlu ada cost marketing ya, Cost marketing, akuisisi juga gak ada Yang tadi kita meter, bilang divoper, ya, ya Ya tidak perlu tadi, lagi ya. gitu loh Ya kan dia bikin expo Wah, Kalau, itu, kalau itu, dia bikin expo ya. saya pernah uh, diri exponya ya dia terbatas Hanya yang boleh datang ke customernya aja Harus pakai ya, undangan juga wow. ya, enggak, enggak, enggak terbuka gitu wow, Ya kan itu uh, sih, okay luar banget. biasa Saya sering mengatakan bahwa KPR itu bukan produk Oke, okay, KPR bukan produk ya. So, nah, kebutuhannya kan rumah Iya, sebenarnya rumah yang produknya ya Produknya rumah Oke. Okay. Iya kan, KPR yes. ini adalah Sarana untuk membantu Apabila dia tidak punya Dana, jadi ah. Jadi bank harusnya kerjasama dengan developer Untuk melakukan Penjualan propertinya itu Ke database ke customer-nya database. Nah, nah, ya ini Belum, belum menjadi Uh, uh, trend nah, gitu, apa, lho, saya baru belakangan ya sudah persaingannya mulai ke sana gitu Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan yang harus dilakukan oleh bank sebenarnya hanya database aja, Pak. Jadi nggak perlu maintain developer. Bank ini dapat KPR-nya nggak cuma dari developer tapi juga agent gitu ya, Pak ya? dan Menurut saya si properti agent maupun marketing ini sudah diberikan insentif atau fee oleh si Developer, developer sebagai ya, yang menjual properti, sama dengan di transaksi secondary uh, broker itu dapat fee dari penjual dari. tidak ada kewajiban uh, perbankan untuk memberikan uh, fee kadang-kadang ya. iya. ada salah kaprah seolah-olah itu uh, para para properti agent tuh kalau mau kasih referral ke bank, yep, dia betul. mesti minta fee, itu nggak ada underlyingnya okay. ya kan, ya. karena mungkin seperti secondary market ya pak, kalau agent kan kita Uh, ya, di secondary ya. market pun hmm. sebenarnya nggak ada kewajiban bank untuk memberikan okay. fee kepada para, ya, para para properti agent. Underlaynya apa? Underlaynya hmm. apa? Dia memberi fee untuk apa? Fee transaksi propertinya kan sudah diberikan oleh penjual. Justru bank itu kan membantu, membantu siapa pembeli maupun pembeli. si properti agent kan. Kalau bank yang nggak mau ngasih kan, dia ya, nggak ada transaksi course. kan. Jadi enggak kan enggak. agak aneh malah. Yang memberikan kredit malah dimintain fee gitu loh Yang okay. yang terjadi sebenarnya itu lebih ke arah persaingan. persaingan Persaingan memperebutkan aplikasi Jadi kalau bank sudah pinter dan dia fokus jualannya ke customer base Ya dia nggak perlu luar biaya akuisisi lagi okay. Ya dia pricingnya akan lebih Renggak. Lebih murah Lebih murah serang. gitu loh Itu kan high cost ekonomi sebenarnya ah. Nah banyak terjadi kesalahan-kesalahan seperti itu Jadi itu boleh pada saat properti booming, hmm. nah, properti booming, orang jualan datang ke developer, okay. datang ke broker, banknya belum nyadar kalau dia punya database kan sebenarnya, yeah. nah, dia hanya persaingan antar bank. Tapi ke depan harusnya itu bisa dihilangkan, jadi dihilangkan ya. gitu Jadi, loh ya. jadi nah ini kan itu. sekarang udah jadi seolah sudah menjadi satu satu apa ya, satu kebiasaan atau satu rule of thumb ya, sesuatu yang pasti bahwa oh kalau kasih aplikasi ke bank akan diberi fee, nah itu beda kalau di luar negeri ada memang oh. perusahaan yang memberikan referral ke bank itu diberi fee, tapi perusahaan ini melakukan analisa dulu hmm. terhadap customer yang akan minta kredit dia profiling dulu dia lengkapin dokumennya dia lakukan uh, verifikasi ya, baru dia berikan ke bank itu bisa memungkinkan tapi kalau cuman Nganterin doang referral. atau ngarahin doang atau ngasih referral sebenarnya perbankan ini kan membantu para Para broker maupun para marketing developer untuk supaya bisa, uh, transaksinya akan transaksi, kan terjadi Begitu oh, eh? Jadi sebenarnya Bang gak, terlalu, gak usah effort-effort banget gitu ya, bro ya. ya Jadi kalau saya sekarang kan juga punya perusahaan uh, properti agent okay. Saya nggak mesti ngejar ke banknya ke harus, upang oh bank yang ngasih fee kita ke sana oh, ya enggak oke. yang penting kita profiling kira-kira bank yang bisa acceptable untuk eee, uh, nasabah ini siapa nasabah ini ya harus back lagi, back to laptop, jadi yang memang hmm. harus menjadi dasar persaingan adalah pricing dan juga service service, gitu ya, bro, pricing ya? service gitu loh nah, nah kalau selesai. makanya di segmen yang lower hmm. itu enggak ada model-model itu ya kan karena si developernya udah dikasih kredit konstruksi mm -hmm. dia jualan ya si pemberi kredit kan juga memberikan uh, persyaratan preferen daripada uh, KPR harus ke bank tersebut. Oh, Oke okay. karena harus Iya ya Jadi, bukan harus kan. ya diutamakan harus ke situ karena nah, kan nanti ya. juga. Pembiayaan KPR itu kan untuk dikompensasikan Dengan kredit konstruksinya kredit konstruksi kan. diberikan, ya. Nah itu kan nggak ada nggak ada fee yang dibayarkan Fee marketing Berarti persaingan di luar ini kan di mana kan Sebenarnya itu beda ya segmennya lagi nah, bukan pemberian karena konstruksi Tapi memang kita yang segmen yang berbeda Jadi memang persaingan ya, nang, ya, Nanti ya. artinya kalau Fee itu ke depan dimungkinkan Itu untuk yang Mortgage broker Jadi dia memang broker untuk Uh, apa, verifikasi daripada orang-orang yang mau mem mem meminta KPR. Jadi broker yang melakukan verifikasi lagi yeah, gitu jadi ya, dia, iya, ya, yeah. dan itu dimungkinkan untuk mendapatkan insentif, gitu. Iya, yeah. kan. Oh, yeah, okay. kan dia kan melakukan pekerjaan verifikasi yang dilakukan cuma <laughs> Tadi ya. <Gak> <laughs> yeah, ya. Kalau yang praktek sekarang di sini kan sebenarnya enggak, bank kan tetap akan kolek dokumen, yeah. tetap melakukan dari sebenarnya yeah, gitu ya. Yeah oke okay, kalau gitu, gitu. jadi uh, good pointnya adalah nih adalah persaingannya di pricing dan juga service jadi untuk uh, teman-teman sobat rumah 21 juga jangan lupa tetap cari yang paling cuan pricingnya dan service yang paling oke okay. gitu ya bro ya iya iya iya ya. nah untuk sesi yang sangat menarik ini tentunya jangan lupa lagi untuk bisa like, comment, subscribe dan Nyalakan notifikasinya Nyalakan notifikasinya, thank you bro Dan kita akan hadir di segmen yang lainnya tentu ya di Roma 21 Salam, salam properti Property.